Halo Cimeli, halo teman-teman semua. Terima kasih Cimeli undang-undang saya untuk berbicara di Halo Mel Studio. Um, semoga saya bisa membagi pengalaman saya kepada teman-teman yang lain. Wah, iya dong. Nah, Jirei boleh tahu nggak gimana sih ceritanya Jirei bisa terjun di bidang IT ini? Hmm, di bidang IT, ya. sebenarnya agak lucu sih. Oh. Saya aja kan pertama mau kuliah IT itu uh, enggak bukan pilihan utama gitu loh. Sebelum di IT itu itu juga kan kayak kurang disetujui orang tua gitu-gitu. Oh. Jadi ya kalau bilang bisa dibilang yang masuk IT itu salah jurusan. Oh. <laughs> Tapi um, uh, walaupun saya merasa sulit salah jurusan, uh, saya uh, coba tetap lanjut aja dan hingga akhirnya Pak uh, sekarang tuh udah lulus, udah menjadi lulusan IT dan puji Tuhan uh, bekerja juga di bidang IT. Walaupun ya awalnya agak sulit sih. Kenapa nih bidangnya IT security, Jirei? Hmm. Kenapa ya bidang IT security? Saya juga eh uh, terlalu nyangka bakal masuk IT security. Hmm. Soalnya kan uh, kalau dibilang pas kuliah tuh Uh, security di H, di Maranatha enggak terlalu sorry itu saya enggak terlalu diangkat ya. Enggak bukan sesuatu yang utama. Lulusan Maranatha kan kebanyakan programmer, bisnis hmm. analis gitu-gitu. Kenapa saya ngambil security? Itu pada saat <coughs> di semester akhir uh, saya ngambil magang. Nah, magang yang diberikan dari kampus tuh ada beberapa pilihan, salah satunya IT security. Dan ketika saya lihat IT security, itu, saya lihat hmm, sepertinya ini sesuatu yang unik yang menarik untuk bisa dieksplor lebih lanjut. Setelah saya terjun ke magang tersebut, dan ternyata benar aja, IT security merupakan sesuatu yang luas banget gitu loh, hmm. banyak banget yang bisa dipelajari, yang enggak yang enggak diajarkan sama sekali di kampus kalau bisa dibilang. <tuh> nah, sampai sekarang. Uh, pengalaman saya itu uh, masih baru lulus juga ya jadi baru tahun dua tahun lah years of experience sampai sekarang uh, bergelut terus di dunia IT mulai dari setelah magang tuh mulai dulu masuk ke vendor uh, vendor entah vendor produk vendor jasa seperti jasa IT security uh, seperti hardening forensik ataupun pent pentest dan Sampai sekarang masuk bank sebagai end-user di sini. Misalnya nih, ada teman-teman yang tertarik juga di bidang IT security yang di banking ya. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan kira-kira sama teman-teman yang tertarik? Oke, okay, apa yang harus dipersiapkan? Hmm. <laughs> yang pertama, yang paling utama sebenarnya, uh, yang penting tertarik aja dulu. Mm -hmm. um, Misalnya lu nggak bisa, kan kalau dilihat misalnya penetrasi testing, uh, forensik, gitu-gitu kan sesuatu yang nggak umum ya. Walaupun lu nggak tahu, belum pernah nyobain, belum pernah apa, kalau lu mau belajar pasti bisa. Hmm. Belajar aja dulu, cobain, terjun. Uh, saya pernah, saya sempat lihat channelnya Cimeli, sempat kedatangan Fatima tuh. Wah, oh. itu center baik saya. Seperti kata Fatima coba belajar aja dulu belajar mengenai VM gitu-gitu kan udah udah umum banget tuh coba aja dibuka dibuat virtual machine gitu-gitu dicobain tools tools yang ada atau um, dan selain itu untuk di banking itu selain hal-hal teknis hal non teknis itu penting hmm, salah satunya itu? ya seperti um, how to cara berbicara cara berbicara soalnya soalnya security kan uh, di sini banyak yang uh, bukan sesuatu yang prioritas utama jadi bagaimana kita harus bisa um, uh, berbicara men, menjelaskan kenapa satu dua poin ini tuh, tuh penting misalnya uh, uh, ke high level seperti CEO dan gitu gitu kan pasti kita yang harus bisa menjelaskan, dan nggak mungkin penjelasannya terlalu teknis. Mereka nggak akan ngerti. Kita harus bisa menjelaskan hal-hal uh, seperti itu ke mereka juga. Jadi, menurut saya, communication itu sesuatu yang sangat penting, dan selain itu juga, kalau diperbankan, mungkin kurtulnya uh, kurtul agak beda dengan startup. Ya, uh, di sini tuh um, uh, bisa dibilang masih. Uh, konvensional ya jadi bagi teman-teman yang kalau disarap mau ngerjain sesuatu langsung gas-gas-gas di sini nggak bisa kita harus pelan-pelan uh, meeting dulu dengan tim-tim terkait nah di situ politiknya kelihatan juga di situ skill politik kita harus harus ada bagaimana meyakinkan misalnya project kita tuh penting dan harus jalan seperti itu sih Wah kalau kerjaannya nih, IT security di perbankan, apa aja Jirei? Ada nggak hmm. pengalaman berkesan yang buat Jirei, wah ini berkesan banget nih pengalaman di bidang IT security? Hmm. <laughs> kerjaan IT security. Kalau kerjaan IT security di perbankan, uh, luas banget ya Cik, hmm. sangat-sangat luas. Semua hal di IT seperti infrastruktur, aplikasi, networking, semua pasti ada security-nya. Jadi ya, bisa dibayangin aja IT yang udah seluas itu ditambah satu layer lagi sebagai security. Itu, wah, gila banget. Nah, kerjaannya seperti apa? Um, saya jelasin dulu mungkin kerjaan non-teknis ya. Non-teknis non yang paling simple. Um, bagaimana kita membuat security awareness? sebagai ke kepada karyawan-karyawan yang mungkin tidak terlalu mengerti teknologi, tidak terlalu mengerti mengenai cyber security. Nah, di situ kita membuat security awareness, menjelaskan kepada mereka, uh, misalnya uh, waspada terhadap email phishing, spam, gitu-gitu. Hmm. Jangan, misalnya kalau bawa, kan kita lagi WFA, full, eh banyak lagi WFA, kalau lagi WFA, jangan misalnya jangan pakai lab, kantor connect ke Wi-Fi yang enggak jelas seperti itu Nah itu hal-hal non teknis yang paling simpel kalau non teknis lainnya um, uh, seperti pembuatan peraturan policy guidelines standar perusahaan uh, policy guidelines standar ini uh, berdasarkan uh, bisa berdasarkan standar-standar internasional seperti ISO 27001. 27K, uh, terus berdasarkan uh, peraturan dari regulator, kalau diperbankan kan pasti BI, OJK regulatornya. Hmm. Mereka keluarin standar-standar IT. Nah, di situ kita harus uh, membuat peraturan sesuai dengan ketentuan yang ada, agar ya bank kita comply dengan peraturan-peraturan yang ada. Uh, untuk sisi teknisnya, beberapa yang penting itu hmm, luas, ya luas banget. Uh, Misalnya dari sisi infrastruktur, skill-skill yang kerjaan yang kita lakukan di sisi infrastruktur, ya udah pasti kayak uh, memasang tools -tool security, memasang konfigurasi tools -tool security seperti uh, IPS, IBS, WAF, um, bahkan antivirus di komputer karyawan itu juga kita yang ngatur, uh, melakukan assessment, ngatur uh, level-levelnya seperti apa. Terus uh, melakukan hardening server, database. Wow. Itu juga kita. Um, selain itu, selain infrastruktur networking, paling aplikasi. Di aplikasi kerja IT security kita juga melakukan uh, seperti vulnerability assessment. Jadi aplikasi-aplikasi yang sudah ada, kita coba lakukan ngecek. Lakukan ngecek, terus dilihat apakah ada... Kalau di dunia security itu ada namanya CVE, jadi Wah, itu kayak itu? vulnerability code gitulah yang udah ketahuan sama di luar sama sama expert expert di luar dan yang harus diperbaiki. Hmm. Biasanya perbaikinya itu ya paling simpelnya itu biasanya patching, upgrade. Tapi untuk patching upgrade itu bukan sesuatu yang mudah diperbankan yang harus 24 jam nyala. Oh. Oke, okay. <laughs> kita juga selain vulnerability assessment, melakukan uh, code review, secure code, gitu-gitu, itu kerjaan IT security juga, walaupun bukan kita yang perbaiki code-nya ya, soalnya kan kita juga tidak terlalu ngerti nih mm -hmm. itu coding apaan sih. Nah, <guruh> <guruh> sama paling, um, ikuti aturan regulator, sama ini, uh, kerja dengan vendor, assessment vendor kerjasama dengan vendor uh, misalnya ketika mau melakukan penetrasi testing atau red teaming bug bounty nah di situ kita yang atur juga uh, peraturannya gimana kamu bisanya nge scan apa gitu gitunya kita yang atur juga oke okay, untuk pengalaman berkesan buat saya pengalaman berkesan hmm, sejauh ini belum ada sih cik sama aja lah semuanya tapi, Tapi kalau berkesan semuanya. I iya, soalnya perjalanannya memang menarik sih. Sama kalau dibilang. Mungkin kalau yang lebih cocok, apa nih biasanya yang paling berat di IT security kerjaan kita? Oh, apa tuh? Yang paling berat itu biasanya kayak... Um, ngeyakinin seseorang. <laughs> Misalnya, kita harus... Uh, kode uh, Mungkin ke programmer deh. Hmm. Coding kamu tuh nggak uh, aman. Ada celah di sini, sini, sini, dan harus diperbaiki di upgrade, di patching, atau ke orang infra Mungkin uh, sistem operasinya udah lama nih harus diupgrade. Nah, yang kayak kayak gitu biasanya susah karena um, diperbankan, uh, di pengalaman saya sebagai vendor ataupun kerja sekarang itu mereka. eh uh, Tim operasional agak sulit karena mereka cuma berpikir bagaimana buat aplikasinya jalan, hmm. itu aja. Untuk bagi sisi security mereka kadang uh, bukan sesuatu yang prioritas ya, baik dari operasional maupun bisnis. Nah di situ yang tantangan terberat kita, bagaimana untuk meyakinkan, meyakinkan tim bisnis, tim operasional bahwa security ini bukan sesuatu untuk disepelekan, hmm. itu sih. Nah, kalau tips dan trik nih dari Jirei buat teman-teman yang kita tarik di bidang IT security, IT security di bank nih, hmm. ada tipsnya nggak? Tips and triknya kalau untuk IT security di bank, yang paling utama sih belajar. Seperti hmm. yang sebelumnya saya bilang, belajar aja dulu. Hmm. Uh, di luar sana banyak kok uh, kayak website-website pembelajaran. Uh, yang khusus mengenai IT security beberapa contoh tuh seperti try hack me atau hack the box di situ kalian disediain lab lab itu hmm. untuk belajar. Nah dari skill-skill sub -skills skill itu nanti bisa dibawa itu ke perbankan apa aja uh, fundamental fundamental IT security itu kalian bisa tahu misalnya uh, standar apa sih yang sering kita ikuti sebagai IT security atau Ya standar seperti itu. Terus uh, uh, cara mengamankan aplikasi itu gimana? Cara mengamankan network gimana? Untuk spesifik ke perbankan, hmm, saya nggak terlalu banyak sih kayaknya sama aja. Paling hmm. kalau perbankan, khususnya perbankan kan biasa bank buka tuh misalnya ITDP atau atau magang seperti itu hmm. itu bisa diikutin. Di situ, karena di situ kalian bakal belajar banyak. Dan uh, bakal uh, ketemu, uh, ya bisa dibilang ketemu semua tim di IT ya. Jadi bakal uh, tahu tim di IT itu kerjanya gimana sih, bukan security aja. Berarti jangan khawatir ya, nanti mungkin ada pelatihan-pelatihan juga yang diberikan oleh instansinya ya, Jirei. Iya. Kalau ikut ITDP atau magang pasti di uh, pasti di training kok. Ya sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan buat masih muda seperti kita untuk supaya bisa belajar dan berkarya terus buat bangsa. Pesan-pesan. Um, mungkin ini spesifik untuk anak IT ya anak IT Wah. yang muda ya seumuran saya juga mungkin uh, jangan berhenti belajar. Kita tuh kerja di IT uh, teknologi berkembang terus. Kalau lu tipe orang IT-nya yang menguasai sesuatu dan merasa udah cukup, sorry itu saya nggak bakal survive di IT. Lu harus belajar terus. Perkembangan zaman pasti uh, berkembang terus, teknologi yang digunain pasti uh, berkembang pesat, berubah banyak. Nah di situ lu harus belajar terus ngikutin perkembangan itu sih. Jangan puas dengan kondisi sekarang ya karena IT maju terus, cepet banget juga ya Jirei. Iya benar sih. Terima kasih, Jirey. Semoga obrolan kita dapat memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Sampai jumpa di video inspirasi lainnya, hanya di channel YouTube Kalemia Studio. Semangat untuk Indonesia, terus belajar dan berkarya. Terima kasih, terima kasih, Jirey. Terima kasih, C. Terima kasih, teman-teman. See you.